Aduh Aduh, boyok Aduh, boyok ke aduh, enjok I, I love you Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja yang masih diam-reaction berbagai macam konten nah, Tapi konten lucu, konten serem, konten, konten, bukan konten purma ya teman-teman Yang jelas ini konten... Yang bisa menghibur kita Dari rasa capek Dari kepenatan Dari hingga bingar dunia dan lain sebagainya Seperti apa cukup videonya Yuk kita tonton dan ikuti terus channel ini Hari ini Udara dingin Di sebuah Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tonton Aja yang masih setia mereaction berbagai macam konten kali ini Admin mau mereaction konten-konten lucu yang ada di berbagai platform media sosial Oke, untuk di video yang pertama, admin ini dapat dari Facebook ya teman-teman Admin dapat dari Facebook, dia postingan dari Batang Goger Batang Gogar nama akunnya Jadi di sini itu ada Bapak-bapak ceritanya, dia lagi metik apa itu? Metik buah kayaknya Bapak-bapak lagi metik buah Tapi... Bentar, dia posisinya salah Posisinya badan itu terbalik Coba kita play videonya seperti apa Kita play Dapat tuh, bapaknya turun? Lah! Ut, kecantol! kecancur di teropek aduh bingung aduh aduh aduh aduh aduh melintir melintir aduh boyok aduh boyok kelara ye aduh enjok playman papak aduh pola papak ayolah alah alah please aduh serananya sopek lagi Aduh, jebol! Aduh, <gulau> ini teman-teman, postingan dari Batang Golkar ya. Uh, next, untuk video yang selanjutnya, kita coba. Oh, ini, yang, yang anak kecil, apa namanya, tampilannya, outfitnya, outfit, pekerja keras kayaknya dia. <gulau> Tapi nggak tahu ini <gulau> ya, yang ngedit ini. <gulau> Kreatif banget Astagfirullah ya no eh, ada ya <tuh> yeah allah Yang ini siapa ini coba kita play <tuh> Aduh, astagfirullah Ya Allah Ini yang kayak gede gede gede gede kenapa jadi ada kumisnya Aduh, next di video yang selanjutnya Gue pas lagi Les vokal Privat vokal ceritanya ini teman-teman ini <laughs> mah rugi, rugi bayarnya, ngacok yah haho haho, yah haho haho yah haho haho, coba kita ulangin lagi kita ulangi lagi hmm. Siapa, teman makin tinggi, makin parah aduh makin tinggi, makin parah setelah next, untuk di video yang selanjutnya di video yang selanjutnya, ini ceritanya si bapak-bapak <tik> mau mengcover cover apa, seruling trompet, atau saxophone dari lagunya yang apa ini, coba play Titanic Ini mah kapal roro. Ini mah ini ya teman-teman, kapal roro. Bapak ini ada-ada aja. Bisa, jet goes suara trompet. Suara trompet, suara klakson kapal. Kapal ASDP no Next di video yang selanjutnya ini ceritanya ada pria jomblo di belakangnya, di balik cermin atau di belakangnya itu ada sepasang kekasih. Kayaknya ini spirit. Pasang kekasih itu salah satu ada yang spirit kalau enggak <tuh> kentut tapi ampasnya <tuh> ikut. Coba kita lihat. Play. <tuh> <tuh> <tuh> oh, saya sesuai ya? ah, aduh ayo, ayo ya, mas ayo aku, ayo kacau kacau kacau aduh aduh ya Allah, parah teman-teman saya sampai, sampai mau muntah kita ingat aja Oke okay, next di video yang selanjutnya Kita coba puter di video yang selanjutnya Ini ada apa ya teman-teman Coba kita play mm -hmm. mm -hmm. mudah mudi Aku mm -hmm. Mm -hmm. Jatuh cinta patah hati hmm, ya begitulah Seperti play aku mencintai <tik> kamu <tik> <tik> <I love you. tik> Yeah. I love you, I love you, I love you ada-ada <laughs> aja aduh kayaknya saya iri karena gak pernah begitu kayaknya teman-teman oke okay, next, di video yang selanjutnya kita coba play disitu ada apa, nah ini nih hmm, di video yang selanjutnya ini, jadi ceritanya yang namanya kerjasama Misalkan dalam satu tim itu ada empat orang, ataupun tiga orang Pasti salah satu ada yang lemah, Ada yang pinter main watak, ya kan? Ada yang peka ataupun antusias Ada yang, apa namanya, gegas, apa namanya Dia cepet kalau ngebantuin Nah, tapi yang kaos kuning ini <guluh> Dia wataknya cerdik Ingat diri sendiri, <guluh> coba kita play seperti, atap, seperti apa videonya tuh pura-pura hmm. Hmm. Hmm. sibuk hmm. sosok ngebantu hmm. Hmm. Hmm. bingung mau ngakak, telah di belakangnya nggak ngapa-ngapain hmm, <tosong> hmm. Aduh, giliran udah turun, pura-pura capek. Aduh, thank you bro. Aduh, diapresiasi sama temennya, setahu tapi ada loh. Ada loh. Tapi seru punya temennya seperti itu seru. Jadi, tiap kita kerja pasti ada aja yang diketawainnya. Oke, okay, next di video yang selanjutnya, di sini ada para bocil. Bocil ini naik lagi naik motor tapi dengan posisi duduk terbalik, yang diponceng itu terbalik duduknya coba kita play seperti apa? DANG! kuris, <San> kuris, kuris, nyus, nyus, nyus, nyus, nyus, nyus, nyus celeng uh, makanya, maksa itu tuh ke depan. Ya, adik, jangan lagi ya. Semoga lekas sembuh. Oke okay, next di video yang selanjutnya kita play di situ. Hmm ini ceritanya si pria ini mau bikin foto ataupun video sinematik kayaknya. Pelan pelan ngesutnya pelan. Coba kita play seperti apa. Serius, datangnya dia mau nyamot doang. Ya Allah. <laughs> oke okay, next di video yang selanjutnya. Hmm, hmm. Wah ini dia kayak lagi joki ya teman-teman. Dua anjing ini <laughs> lagi asik melampiaskan hasratnya, melepas nafsunya, melepas hasratnya. Hmm, apa aja dihajar. Oke okay, oke. Okay. Teruskan dogi, Teruskan segi Aduh Ajar terus Pakai bantal Lama-lama mendekat -lama <laughs> Kena mental Kena mental lo <laughs> Aduh Bisa-bisanya si anjing hitam itu Aduh Videonya habis ya teman temen Terima kasih buat kalian semua yang udah nyemetin waktu dan kuotanya Dan yang sudah berpartisipasi di channel ini Saya ucapkan terima kasih Jangan kesehatan, jangan lupa makan.